Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Temisi Ubur-Ubur Nah, kali ini uh, aku mau Ngasih tutorial kepada teman-teman semua Untuk menyembunyikan file ya Menyembunyikan aplikasi di handphone Android Samsung Galaxy A51 Nah, gitu ya Sebelum lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya teman-teman semua jangan lupa like subscribe share dan komen ya supaya teman-teman semua mengetahui video terbaru dari aku gitu oke Nah kita akan menyembunyikan uh, aplikasi galeri ya dari kita lihat galerinya galeri di sini ya letaknya dan kita nanti akan pergi ke pengaturan terlebih dahulu lalu kita cari layar depan nah ini dia ya, layar depan klik aja lalu kita cari sembunyikan aplikasi nah ini yang tadi ya lalu kita cari yang mana yang akan disembunyikan kita klik aja galeri ya Jadi sebagai contoh galeri kita klik nah ini sudah di sini lalu kita klik selesai lalu kita lihat di depan tadi nah sudah tidak ada kan? artinya itu file kita sudah tersembunyi atau aplikasi kita sudah disembunyikan gitu nah bagaimana cara mengembalikannya? lagi klik pengaturan lalu kembali lagi ke layar depan setelah itu klik sembunyikan aplikasi kita klik lagi galerinya nah coba kita lihat klik dulu selesai jangan lupa selesai lalu kita lihat di depan Oke okay. biasanya kalau kayak gini cek lagi aja gitu ya pengaturan lagi kayak gitu Lalu layar pastikan ya untuk memastikan aplikasinya apa sudah benar-benar dikembalikan e, atau belum nah ternyata sudah ya berarti kita cari di paling ujung biasanya ya luar geser geser geser nah ini dia galerinya kita pindahkan aja di drag lalu digeser oke kita geser ya di drag dulu geser digeser lagi kita taruh di lalu di sini aja kayak lebih bagus kita geser lagi aja ke depan ke sini kita gitu ya teman-teman sangat gampang sih sebetulnya untuk menyembunyikan file atau menyembunyikan aplikasi kita pergi ke pengaturan lalu kita ke layar depan ke sembunyikan aplikasi lalu cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan dan cara mengembalikannya seperti itu lagi tadi langkah-langkahnya jangan lupa like subscribe dan komen serta share ke media sosial yang teman-teman punya terima kasih.